terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ke kabar pertama para sahabat ya, ada kabar spesial bahagia untuk kita semua warga Konoha kita lihat di unggahan Instagram akun Indotv Trends para sahabat yang mengunggah sebuah postingan kabar para sahabat yang tiga pernikahan artis yang sangat luar biasa yang pertama, ada pernikahan idola saingan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Yang kedua, ada pernikahan Atta Aurel dan yang ketiga, ada pernikahan Ria Ricis. Kita lihat, ada kabar bahagia di unggahan ini karena pernikahan live di TV terakbar tahun ini. Lesti Bilar kalahkan pasangan Atta Aurel dan Ria Rian. Wow, masya Allah, manggil persahabat ya, selalu membuat kita bahagia dan bangga. Alhamdulillah. Dedek Lesti dan kakak Vila selalu tentunya menorehkan prestasi yang tak luar biasa. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky bila Ada kalimat Gepsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut sepanjang tahun 2021 ini. Setidaknya ada 4 TV yang melayangkan live rangkaian acara bahagia beberapa pasangan. Di antaranya ada Indosiar. Antv, RCTI serta MNC TV, manakah yang merauh rating paling tinggi? Posisi pertama, ini ada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rangkaian acaranya tak hanya ditayangkan di satu TV, melainkan dua TV. Sekaligus, yakni Indosiar, tempat yang mempertemukan mereka, juga Antv yang turut meramaikan rangkaian acara bahagia Rizky dan Lesti. Akad nikah Rizky dan Lesti yang ditayangkan live di Indosiar Mendepati posisi kedua dengan Raihan TVR 5,2 dan TVS 39,7% Sedangkan persahabatiah ya, pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Mendepati posisi kedua dan Teukurian dan Ria Ricis Ini mendepati posisi ketiga persahabatiah. ya aduh, semakin bangga aja nih yang selalu mensupport Lesti dan Bilar, masya Allah, mudah-mudahan selalu berkah, barakah, dan selalu dipermudah hingga diperlancar. Apapun yang dilakukan, oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya, pesawat yang kita lihat juga nih, ada vitamin bahagia baru muncul di unggahan higienisnya dari Olesi Kejora. Lagi-lagi vitamin lewat jalur iklan persahabat ya Sepertinya nih kakak Bilar masih ngantuk nih persahabat ya. <laughs> Cute banget tuh Masya Allah Selalu bahagia mudah-mudahan selalu sehat Untuk dedek dan kakak Bilar Momen ini pun diunggah kembali Alayakun Leslie Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Seperti biasa vitamin jalur iklan katanya tuh Dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan banyak respon yang diberikan salah satunya dari akun pasangan skor 15 masih ngantuk kayaknya katanya tuh wkwk <gitu> cute banget persahabat ya mudah-mudahan saja selalu banyak doa-doa baik yang diberikan dari fans-fans sejati tentunya doa baik yang tulus untuk idola kita lesti dan rizky bilar dan selanjutnya, persahabat ya, kita lihat juga di sebuah unggahan info dari kelas di Bilar Gallery underscore, yang mana info ini tentunya untuk kebaikan idola kesayangan kita di ajang IMA Indonesian Music World 2021. Nih streaming serentak 2 jam non-stop, ada empat sesi dalam sehari. persahabat ya, perhatikan, halo Lesla lovers, kami mengajak kalian semua untuk streaming serentak lagu "Gulo Dengan Ikhlas". Lesti di aplikasi Lang musik selama 2 jam nonstop terbagi dalam 4 sesi setiap harinya. Jadwal st streaming seretak sesi pertama ini ada di jam 9 pagi sampai 11 siang dan sesi kedua dari jam 1 siang hingga jam 3 sore persabath ya dan sesi ketiga ada jam 4 sore hingga jam 6 sore ya dan sesi keempat ada di jam 9 malam hingga jam 11 malam. Tuh yuk ini info untuk semua warga Gondoha. Mudah-mudahan saja Dedek Lasti bisa memborong piala penghargaan. Amin. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya kita lihat aja nih ada kabar terbaru yang kita dapatkan vitamin bahagia juga Ada postingan dari akun lovers yang beri post kembali unggahan dari IGNya Andra Astari Ini mengunggah sebuah postingan foto ke make Makeup persahabat ya Nah sebuah kalimat di postingan tersebut udah lama nggak syuting bareng. apa kabar mua manis ini. atreski make up #leslar tuh nama leslar. Masalah, ya di tag juga. dan kita mendapatkan kabar bahwa tentunya hari ini akan ada syuting. persahabat ya di sini kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Semangat syutingnya, btw, selain mau syuting iklan, kata Bang Lintar, hu hu, tuh persahabat ya info juga nih kabar baik dan kabar baiknya dari tentunya orang-orang terdekat, Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat ya kita juga jangan sampai lupa untuk mendukung, tentunya dari Lesti di acara Ami Uwad, persahabat ya. Di sini kita lihat mendapatkan info dari Fitri DFI df ini, persahabat ya perhatikan besok malam. Tentunya akan ada live acara Ami Award ya. Tentu, di sini ada idola kesayangan kita, Persahabati, ya. Di sini ada tentunya Dedek Lesti dan Rara yang akan nyanyi, apa kabar mantan persahabat ya, bersama NDX Live tuh, wah wow, seru banget persahabat ya, jangan lupa nih saksikan idola kesayangan kita tampil besok malam di RCTI, mudah-mudahan saja ada rezekinya, bisa pulang membawa piala penghargaan. kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan tentu cedukan vitamin B selanjutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik